conjek suket panas panas kira -kira, suket, ya. Pahai, si? lho, yang panas aku loh artis, malah, malah diconjek bali suket, kewak ya banyak sebelum ini kok malam belum wah enak ya di sana nolak jadu antak wangnya orang kaya aku di ingin aku mas? eh lah, aku mas mas HP Mas, jadi SMA. Tuh, sebuah HP, ketemu toko, Mas. Ketemu <susuk> uh. toko <susuk>